Enggak ada present ya, buat saya. ya Selamat malam semua Malam Semua selamat Malam Ya pemenangkan nama saya Zain Ahmad Bukan Mary Zain, ataupun Zain Malik Yang jelas saya lebih ganteng lebih ganteng daripada, daripada bapaknya jonathan <tik> <tik> ya. uh, kalian pernah gak sih namanya ngerasain putus, belum jadian ya, itu dimana ya, itu dimana keadaan kita suka sama seseorang belum nembak udah ditolak <tik> bung Elun sabar ya siapa siapa apa biasanya keadaan seperti itu berawal dari Lok mas yang ini suka sama bayang ini bayang itu suka sama mas yang sipit mas yang ini suka sama mas yang pengen baju putih yeah. <gulit> <gulit> <gulit> salah set up lanjut ya ya saya ini mahasiswa broadcast di broadcast itu ada namanya program director dia seneng banget ngatur-ngatur kameramen di bantu si cermen. Oke, kamera satu standby. Take satu. Oke, kamera dua standby. Take dua. Oke, kamera tiga standby. Take, take, take. Waktu berdetik. Setiap detik mengenamu. dan di broadcast itu ada kamera ya di kamera itu ada macam-macam teknik salah satunya adalah teknik zooming situ ada zoom in, zoom out, zoom back zoom in maju, zoom out mundur, zoom back joget Sebelum saya masuk broadcast, saya udah lebih dulu kerja sebagai seorang reporter Saya gak enaknya jadi reporter itu ketika kita liputan Itu suka ada bapak-bapak narsis di belakang Pernah lihat berita kan? Reporter lagi ngapain berita tau ada Entah ternyata bapak-bapak dari mana Suka di belakang dia diem Diem-diem Zumba Hahaha Oh, gellen. Udah,